Sesetu nama budaya salam kewajikan dari Kabupaten Waropen Distrik Bisa Sati Kampung Mubali Paparo Tanah Papua Terima kasih kami dan saya sendiri sekarang dibagi ketua yayasan saya donarin yang di Papua mengucapkan dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bisnis dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan yang telah membuka dan memperluangkan masuk memberikan akses bantuan kepada tempat Bapak Vladimir ya Kami, Yayasan Besir Irunari, pada pengusulan fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2022. Kami merencanakan satu program festival budaya yang berlokasi atau membuat sasaran lokasi, yaitu di Kabupaten Waropet. Distrik Disesehati, Kampung Povado dan Mubari, yang merupakan dua ya, kampung yang berdekatan wilayah tersebut. Alasan kami melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang digagas oleh yayasan Brasilernaris, selaku lembaga masyarakat yang dalam kiprahnya selama kurang lebih 16 tahun 26 tahun kurang lebih sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini telah banyak melakukan ekspedisi lokal dan juga survei-survei melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang penelitian lokal di bidang kebudayaan dengan melakukan eh, pendokumentasian tradisi-tradisi yang diwariskan secara kolektif daripada komunitas-komunitas di beberapa wilayah di Kabupaten Waropen dan yang saat ini telah dimedat, dimekarkan dalam suatu undang-undang otonomi -undang khusus dengan pemekaran Kabupaten jadi wilayah administratif yaitu Kabupaten di Kabupaten Ambramoraya. Sasaran lokasi di Kabupaten Morobek untuk melakukan sebuah kegiatan dan dokumentasi, dokumentasi karya dokumentasi karya ataupun, atau pengetahuan rastro yang kami gagas dari yayasan Mesirunada adalah melakukan kegiatan festival, menyelenggarakan kegiatan festival budaya maritim perempuan Waropen, khususnya dari komunitas Waropen Kai, sub wilayah budaya waropenkai di Tanah Pato dalam pembangunan di Tanah Pato, yang menjadi alasan tersendiri dari kami melakukan kegiatan festival adalah. Sudah sudah lama Kabupaten Morowen dan wilayah Morowen atas itu disebut dengan Morowen memiliki kedudukan dan berorientasi atau perangkat dari wilayah Morowen Tornari untuk melakukan kegiatan festival sejak pernah pertama kali melakukan festival budaya di tahun. Tahun sebelum tahun 1913 kami memberanikan melakukan sebuah daya gebrakan baru dalam bidang kebudayaan khususnya tentang festival budaya tradisional di Kabupaten Waropen yang cocok dengan negeri Patau negeri seribu Patau di mana karakter ekologi wilayahnya adalah merupakan hamparan luas eh, dataran landai yang mengapit eh, sebuah selat di selat yaitu disebut dengan selat Cenderini perairan selat Cenderini atau selat ini Kabupaten Niaperi, Kepulauan Niaperi dengan Kabupaten Morobe dan juga sepanjang eh, pesisir dan delta yang membentang dari searah timur sampai ke arah barat itu itu memang hamparan hutan bakau yang begitu luas berjejer menyamping eh, berada tepat di depan dan eh, kami juga melakukan e, beberapa prosesi kegiatan dalam rangka festival budaya paritim tim propo ini adalah kami melakukan beberapa demonstrasi-demonstrasi atraksi misalnya memahat perahu juga ada tari menambah yang berikut juga ada menokok satu di usut itu juga ada ya, kegiatan untuk ya, memasak beberapa aneka kuliner makanan khas tradisional masyarakat Waropen khususnya yang ada yang ada di Kabupaten jarang jalan eh, silsilah dan kekerabatan yang baru Saya akan mengenal pengetahuan akan aneh ada pengetahuan juga akan cuaca pengetahuan akan malam dan siang pengetahuan juga akan bermain bermata cara hidup selain meramu sagu, akan juga melangkah lanjut. Beberapa alat kesenian yang akan kami gunakan dalam kegiatan festival ini. Salah satu yang dapat kami gambarkan atau kami sampaikan di sini adalah berupa tabura atau alat untuk meniup waktu melakukan prosesi-prosesi adat Misalnya melakukan bayaran meskawin dan lain sebagainya Itu sering digunakan untuk melakukan syarat pesta Dalam tradisi dan kultur atau budaya orang Eropa Atau suku besar Eropa, Misalnya mereka menggunakan tabura untuk Lakukan suatu prosesi acara adat atau ritual, mereka menggunakan taburan untuk memanggil para kerabat untuk datang ke pesta atau segera berkumpul di eh, sebuah rumah. Bisa, bisa dilihat seperti ini. yang berikut juga pada saat kita melakukan kegiatan uh, festival untuk menyambut uh, acara demi acara ada beberapa proses ini yang lagu tradisional uh, dengan menggunakan alat-alat musik tradisional salah satu diantaranya adalah diva kita bisa lihat ini adalah ukiran uh, motif dalam kegiatan festival ini eh, musuh bantuan yang kami estimasikan dalam rencana jalan biaya kebutuhan festival adalah sebesar 500 juta rupiah yang dibagi dalam beberapa bagian menjadi satu persatuan satu dalam grand total yang berbeda senilai 500 juta keingin. di akhir kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk promosi dan basah budaya yang bisa diselenggarakan di Rp di di kota, di kota Kabupaten Waropen kemudian di Kota Waren, Kota Kabupaten Waropen sehingga semua hal, hal yang lama yang ada dicemulkan dan warga yang ada di Waropen dapat menyaksikan langsung, mana wahana dan hasil-hasil Festival Budaya Maritim Papua Solo dapat dikenal dalam pemerintahan Kabupaten Solo sendiri maupun secara luas dalam konteks sosial budaya masyarakat sehari-hari tanah Papua -Muruk. Sekian yang dapat kami sampaikan dari Yayasan Mesirionari selaku lembaga yang menyelenggarakan dan kakak saya bisa karakternya Festival Budaya Maritim Ponorogo. Sekian jawaban kami dari Kota Jayapura karena Papua. Shalom.